Honda CR-V Gen 6 akan memulai debutnya di ASEAN pada Bangkok International Motor Show 2023. Honda CR-V generasi ke-6 akan segera debut di Asia Tenggara, tepatnya di Bangkok International Motor Show, BIMS 2023 yang akan digelar mulai tanggal 22 Maret hingga tanggal 2 April, tahun 2023. Jadi hampir sebulan setelah Indonesia International Motor Show, IIMS 2023. Artinya mobil tersebut pasti tidak akan ditampilkan di IIMS 2023. Mungkin GIS dan mungkin hanya versi perkenalan. Sedangkan untuk pilihan mesin, jika mengacu pada spesifikasi AS, Honda CR-V tersedia dalam dua pilihan. Yang pertama adalah mesin 1.5 liter VTEC Turbo yang menghasilkan tenaga 190 tenaga kuda dengan torsi 243 Nm dan GR Box CVT, sama dengan yang sekarang. Kemudian yang lainnya adalah mesin 2.0 liter ehev hybrid elektrik yang memiliki dua motor listrik yang menghasilkan tenaga gabungan sebesar 204 tenaga kuda dan torsi 335 newton meter. Kami perkirakan kedua mesin ini kemungkinan akan digunakan dalam versi bahasa Indonesia. Versi 1.5 turbo dimaksudkan untuk menjadi versi yang lebih irit. Sedangkan flagship bisa menggunakan hybrid. Pasalnya, pemasaran hybrid merek tetangga, walaupun tidak langsung satu kelas, Begitu gencarnya sehingga Honda tampak tertarik untuk memasarkannya di sini, apalagi sejak S 2022 diluncurkan dengan model lama Price Prediction and Features. <Soran>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 model generasi ke-6 ini memiliki panjang 4694 mm lebih panjang 69 mm lebar 1864 mm lebih panjang 10 mm dan well baser juga bertambah 40 mm menjadi 2700 mm pada saat yang sama tingginya sedikit menurun menjadi 1681 mm lebih pendek 8 mm dengan bertambahnya panjang ini Prediksi kami adalah mempertahankan format 5 plus 2 seperti sekarang. Sedangkan untuk hybrid sepertinya masih akan menggunakan format 5 kursi, karena penempatan baterainya bisa jadi di bagasi, sehingga mengurangi headroom secara signifikan. Karena karakteristiknya, kemungkinan semua versi Honda HR-V dilengkapi dengan Honda Sensing, sehingga semua tipe Honda CR-V generasi keenam 6 dilengkapi dengan fungsi ini. Beberapa trik seperti panoramic sunroof mungkin masih tersedia, namun tidak pada semua versi. Untuk harganya, mungkin tidak akan terlalu jauh dari harga saat ini. Namun, versi hibrid tampaknya telah menembus batasan psikologis 700 juta rupiah yes i'ma move fast new shoes new tracks like who's that i'm new come back better than last year. it's a new me never gonna look back you never gonna look back cause damn i was built to last you move slow and i move fast and that's facts only i can make a change so